Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers, B serta Leslar lovers love dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diopat TV Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar spesial dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Ada kabar yang sangat spesial untuk warga Gunung dari L2W. Kita lihat persahabat ya, Alhamdulillah untuk Lentera sudah 800 streaming. Masya Allah banget ya congratulations lagu Lentera sudah masuk 800 streaming. Yay, sudah 800 streaming lagu Lentera on Spotify. Good job tim streaming tuh teman persahabat ya, Masya Allah. Dan tentunya populer. Berada di nomor pertama untuk lagu Sekali Seumur Hidup Lentera berada di nomor tiga dengan tentunya 800 ribu streaming Luar biasa untuk idola kesayangan Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Kita lihat juga masih di akun Instagram yang sama Alhamdulillah idola kesayangan kita juga Tentunya mendapatkan predikat peringkat kedua Artis of the Moon di Jux Persahabat Ya Masya Allah, bangga banget ya Idola kesayangan kita terbukti makin banyak dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Yeay, Leslie Kejora mendapatkan predikat peringkat kedua Artis of the Moon on Jukes ID Dan terima kasih juga sudah di follow akun kami ya, MinJukes Semangat streaming lagu-lagu Leslie Kejora on Jukes guys Dan voting Gretongan ya, tetap di Superstar Fanspeak itu tour sahabatnya diingatkan tentunya Warga Konoha tetap support dan dukung idola kesayangan kita di aplikasi Jukes Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan. Untuk ke kabar terbaru di malam hari ini, persahabat ya, kita mendapatkan kabar mengenai Abang L. Ini langsung dari Papa Bilar yang mengunggah foto Abang Fatih, persahabat ya, masih di rumah sakit. Kita lihat di slide kedua juga, persahabat ya, Abang L. Kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya karena Abang L diinfokan langsung oleh Papa Bilar mau menjalankan operasi hernia. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar untuk Abang Fatih dan cepat sembuh, cepat sehat anak kuat jagoan kita semuanya Masya Allah Tentunya terharu dan pastinya kita sedih banget melihat Abang El, mudah-mudahan tentunya Abang Fatih cepat sembuh dan cepat sehat, amin Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Papa Bi, mohon doanya agar operasi Harnia Fatih dilancarkan Amin. Yuk sama-sama kita berdoa untuk warga Konoha. Yuk luangkan waktunya untuk mendoakan Abang El yang mau menjalankan operasi hernia. Bismillah, bersahabat ya. Tentunya doa kita tak henti-hentinya untuk idola kesayangan kita terkhusus, Abang Fatih Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Kobas Basuki Surojo mengatakan GWS buat Abang El ya, kak. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya diberikan dari Afdal Yusman mengatakan Sehat selalu Abang El, amin Masya Allah banget ya tentunya banyak sekali doa dan tentunya support yang diberikan untuk Abang Fatih Masya Allah dari teman kerabatnya Leslar pun banyak yang mendoakan Mudah-mudahan doa baik dari, dari kalian semuanya diijabah dan dikabulkan Dan mudah-mudahan Abang El cepat pulih Cepat sembuh, dan pastinya sehat kembali. Amin. Ia Robbal 'alamin. Kita juga masih menunggu, tentunya kabar terbaru lainnya hingga kita selalu menunggu informasi langsung dari idola kesayangan dan tim Lestari Entertainment beserta keluarga besar. Jadi, jangan kemana-mana, para sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.